Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Salam sehat dan salam bahagia buat Bapak Ibu Guru semua Di seluruh tanah air dan di seluruh Nusantara Baik Bapak Ibu pada video kali ini saya akan berbagi informasi tentang peserta P3 Kata 3 Tidak perlu khawatir Simak kabar baik ini Namun sebelum Bapak Ibu melihat video kami sampai selesai Silakan bagi Bapak Ibu yang baru saja menemukan channel kami Untuk menekan tombol subscribe like dan komen agar Bapak Ibu bisa mengikuti video-video terbaru dari kami. Baik Bapak Ibu, berita ini kami rangkum dari liputan sembilan bahwasanya mengutip ristek Nanti Makarim meyakinkan peserta P3K guru tahun 2021 yang tidak lolos passing grade maupun formasi untuk tidak perlu khawatir ia mengingatkan bahwa tiap guru honorer memiliki tiga kesempatan seleksi jadi pak menteri berpesan kepada bapak ibu guru honorer untuk tidak usah khawatir karena bapak ibu memiliki tiga kesempatan dalam pendaftaran Seleksi P3K di tahun 2021 ini Bisa mengambil tesnya lagi di tahun ini kalau mau Tapi kalau butuh waktu untuk belajar lebih lama bisa juga untuk tahun depan Ujar Nadiem dalam siaran dari pengumuman hasil seleksi kompetensi guru. ASN apa pada hari Jumat. Nah, Bapak/Ibu tidak perlu khawatir karena P3K ini nanti setiap tahun akan dibuka. Jadi saya berharap kepada Bapak/Ibu guru tetap semangat bagi yang belum lulus di tahap 1 dan tahap 2 Ini masih ada kesempatan tahap 3 Bapak/Ibu. Nah, namun jika nanti tahap 3 Bapak/Ibu masih belum rezekinya belum lulus. Bapak-Ibu bisa mendaftar di tahun ulang Selain Bapak-Ibu bisa mendaftar ulang di tahun 2022 nanti Bapak-Ibu juga bisa dapat lebih lama untuk meningkatkan belajarnya Untuk memahami soal-soal yang ada di tes P3K pada tahun berikutnya selanjutnya Bapak-Ibu selain itu untuk guru honorari yang berusaha grade tetapi tidak mendapatkan informasi menegaskan bahwa pihaknya akan membantu agar para guru honorari tersebut memperoleh posisi melalui optimalisasi formasi di tahap kedua atau tahap ketiga Nah. Setahu saya Bapak Ibu bahwa optimalisasi itu nanti diberikan pada tahap ketiga Bapak Ibu jadi nanti bagi Bapak Ibu yang kemarin tidak lulus tahap 1 dan tahap 2 Bapak Ibu nggak perlu khawatir karena program optimalisasi nanti ini akan diberikan kepada Bapak Ibu guru honorer untuk dapat lolos pada tahap ketiga nah Kemudian Bapak-Ibu optimalisasi seperti apa yang nanti akan diberikan oleh Mas Menteri kepada Bapak-Ibu. Mari kita simak yang selanjutnya bahwa ada beberapa guru cukup besar angkanya yang lolos passing grade. Tetapi saat ini belum bisa dapat formasinya. Dan itu yang akan kami pandu dan dukung untuk memastikan bahwa mereka mendapatkan kesempatan terbaik untuk mendapatkan formasi yang ada jadi Mas Menteri sudah menegaskan bahwa nanti Bapak-Ibu yang kemarin di seleksi tahap 1 dan seleksi tahap 2 sudah lolos special credit, tapi Bapak-Ibu belum memiliki formasi Nah ini nanti akan diupayakan oleh Mas Menteri akan diupayakan semaksimal mungkin untuk berkomunikasi kepada pihak-pihak terkait untuk memberikan optimalisasi sehingga Bapak Ibu nanti bisa mendapatkan formasi dan Bapak Ibu bisa diterima menjadi ASN p 3 k lanjut Bapak Ibu para guru tersebut bisa melakukan registrasi tahap kedua dan tahap ketiga tanpa tes ulang tetapi masih boleh melakukan tes kembali untuk mendapatkan nilai dan ranking lebih tinggi. Jadi di tahap ketiga nanti, Bapak Ibu itu boleh tidak mengikuti tes ulang. Tetapi jika Bapak Ibu ingin melakukan tes kembali agar nilai Bapak Ibu lebih meningkat, itu juga lebih baik Bapak Ibu. Tapi yang paling penting usahakan Bapak Ibu tetap registrasi di pengangkatan atau tes tahap 3. Karena kalau Bapak Ibu tidak registrasi ulang, nanti dikhawatirkan disinyalir Bapak Ibu itu mengundurkan diri atau meninggal dunia. Sehingga saya berharap meskipun Bapak Ibu nanti tidak ikut tes di ulang di tahap 3 karena Bapak Ibu merasa di tahap 1 dan 2 kemarin sudah mendapatkan nilai passing grade, tapi saya menyarankan Bapak Ibu tetap untuk melakukan registrasi ulang. Selanjutnya Bapak Ibu, kalau mereka ingin mencoba mendapatkan angka yang lebih tinggi, itu juga diperbolehkan. Mereka boleh mengambil tesnya lagi untuk mendapatkan angka yang lebih tinggi lagi. Sehingga ranking mereka di dalam seleksi formasi lebih tinggi, terang mantan bos gojek ini. Namun nanti menambahkan, jika peserta lulus passing grade ke guru tahun 2021 tahap satu sudah percaya diri dengan angka yang didapat dan ingin ikut registrasi ulang kedua atau ketiga, maka tidak perlu mengambil tes seleksi lagi. Itu adalah keputusan masing-masing Nah, jadi Bapak Ibu bagi yang kemarin sudah ikut tes tahap 1 dan tahap 2, kalau Bapak Ibu sudah yakin untuk nilai yang Bapak Ibu dapatkan ketika ujian tahap 1 tahap 2 kemarin itu sudah cukup tinggi, Bapak Ibu sudah percaya diri bahwa nanti di tahap 3 tidak akan tergeser oleh pesaing Bapak Ibu. Nah, oleh karena itu, Bapak Ibu diperbolehkan untuk tidak ikut tes kembali atau ikut seleksi lagi tapi jika Bapak Ibu ingin lebih meningkatkan nilainya lebih tertinggi daripada pesaing-pesaing Bapak Ibu yang ada di formasi yang Bapak Ibu lamar maka uh, Mas Menteri juga membolehkan Bapak Ibu untuk mengikuti ujian ulang tetapi yang jelas di tahap tiga nanti di program optimalisasi formasi itu nanti kemungkinan besar diprioritaskan bagi Bapak Ibu yang sudah lulus passing grade tetapi belum memiliki formasi Nah itu adalah salah satu bocoran bahwa nanti yang mengikuti seleksi tahap tiga dan memperoleh program optimalisasi adalah bagi Bapak Ibu yang sudah lulus passing grade dan tidak memiliki formasi Demikian informasi dari kami Semoga bermanfaat Kami akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh